halo selamat pagi teman-teman ada yang mengalami adapter fu ini bocor terus kalau digas kayak ngobos-ngobos gitu saya akan buat video yaitu buat nempel ini menggunakan bekas botol Bill brand Sprite atau coca-cola juga bisa oke lanjutkan Jadi tuh ini kan bocor nih. Bisnya di sini tuh ngobos yang dari adaptor ke ini leheran. Biar kasih sini tuh ngobos toh biasanya. oh ya sekitar informasi dulu saya pernah pakai anu kenal pot yang saya bobok manual itu termanku ada yang ada yang mau terus akhirnya barter sama ini gitu untuk video kenal pot yang saya bobok dulu ada di deskripsi nanti saya kasih linknya ini nanti mungkin suatu saat juga saya bobok juga Oke, okay, kita mulai ya sebelah kosong. gunting ini biasanya gunting untuk taso kan. Jadi ini kan pas kalau pakai merek Billben pas. Nah, terus dipotong. Ya, saya nggak terlalu banyak bicara, penting dilihat saja ini lah caranya. ini merek bilben, kebetulan pas. Nanti, usahakan pas masuk, usahakan pas masuk di sini nanti nggak nggak lebih jadi rapi. panjangan. Celong ini. Hmm. Dipotong. setelah gini ini ditekuk ditekuk ke dalam potong di ini set set set set hmm. dipotong-potong gini ta terus ditekuk Ini yang begini digunting sedikit-sedikit. Nah, ditekuk. Nah, gini loh, ya. tuh ya, ditekuk ke dalam-dalam. Nah, terus, ini jangan sampai lebih ke sini. Nanti pas dimasukkan, kan kelihatan tuh jelek. Oh iya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Like, subscribe-nya jangan sampai lupa. Karena like dan subscribe itu gratis. Nah. Kalau sudah begini tinggal dimasukin lagi ke knalpot ke adapternya agak susah guys eh, video ini nggak terlihat nggak lupa tak nah tak poraknya kalau seret ini sudut-sudut ini harus harus bulat harus benar-benar bulat supaya seret aja. Terus ini sudah masuk sedikit guys tinggal sedikit lagi masukin terus usaha usaha berhasil guys ini sudah pengganjalan sudah selesai tinggal dipasang lagi okay. Lepas. Lepas. kita pasang kita tes apakah ngobos sebetulnya ini sudah tidak ngobos Kayak ini sangat apa ya untuk masukannya kita ngoyo karena kalau ini longgar kan berarti dia bocor ini ngoyo masuknya Kalau energi yang tinggi oke kita pasang selesai sudah tidak ada mongkos lagi dari sini oke terima kasih telah menonton jangan lupa like and subscribe terima kasih selamat pagi